Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya Bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran Seri Tilawah dengan materi kata kunci 3 Burukutu Kali ini kalian akan dipandu oleh Ustadz Eka Perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak School, Bagaimana kabarnya? Tetap di rumah saja ya Ketemu lagi dengan kami Tim Al-Quran Berlian School Hari ini kita akan mengenal Kata kunci tiga, Yaitu Burukutu Bersama Ustazah Eka Tapi sebelumnya Ustazah mau ingatkan Kata kunci satu. Saya bawa Kata kunci 2 dan kata kunci tiga Buruhutu Tapi jangan lupa Satu huruf Satu ketukan ya Ayo kita ulangi lagi Buruhutu Sekali lagi Buruhutu Lebih cepat Buruhutu Di pelanggan buru Baris nomor satu ini sama dengan ini Bunyinya bu Bunyikan tiga-tiga Bu, bu, bu Ini sama dengan ini Sama dengan ini Bunyinya tu Bunyikan tiga-tiga Tu, tu, tu Sekarang baris dua Bunyikan dua-dua Bu, bu Sampingnya rung-rung Sampingnya ku Sampingnya tu, tu, Baris nomor tiga Bunyikan satu-satu Bu, ru Ustazah ya Bunyinya ye kalian hebat Sekarang baris nomor 4 Kita bunyikan bersama-sama ya Burung kutu Nomor 5 Burung Sampingnya Ya, sekarang baris nomor 8 Bunyinya Sampingnya Sampingnya Sampingnya Gimana? Anak-anak sudah paham kan? Sekarang kalian sudah mengenal kata kunci 1 Saya bawa kata kunci 2 Lidi ini Dan kata kunci 3 Buru kutu, agar tidak ketinggalan dengan matahari selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi.